dengan jarang yang sering memisahkan kita Hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di luar Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti berkembang belahmu menggenggam meracri jari carimu mendengarkan lagu Saila on seven seperti waktu itu saat kau di sisiku dan tunggulah aku di sana memecahkan celengan rinduku.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 matikan HP-Mu Kau tahu aku benci kau hati Saat kau tak mengabari Aku tak suka bertanya-tanya Ingin ku bakar dia yang sering Mencen-mencenan denganmu Namun kau selalu meyakinkanku Tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku berboncengan denganmu Mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejarlah waktu. Menarik paksa kau dari pelukku Lalu kita kembali menabung rasa rindu Saling mengirim doa sama